West West wes. langsung mengeluarkan ya salah banget kan harusnya harus keluar semua prajuritnya dulu men Oke deh makan kuburan semuanya Oke okay, ya teman-teman, sekarang kita langsung aja lanjut ke ini ya ke mode malam yang level 6. Kita langsung lanjut aja di sini. Oke, okay, nanti strategi apa aja yang mau Sensei keluarkan, nanti bisa dilihat ya. Oke, okay, seperti biasa kita langsung sebentar ituin waktu dulu. <laughs> Lupa. Oke, okay, seperti biasa langsung dan di sini ada ini, ada yang pakai ya yeah, ada iShield Mijuwichi nih ada iShield 21. Oke okay, langsung aja ini seperti biasa selalu pakai si ubi jalar. Ya nah, teman-teman langsung aja oke okay, cekidot. Kita langsung mulai aja seperti biasa pasti pakai dua lain ya teman-teman. Jangan dulu pakai ini ya. Jangan dulu pakai si gratisan si Infinity. Karena nanti repot juga teman-teman ya. Ini tanpa basi aba, tanpa basa-basi aja ya teman-teman karena mungkin yang pro itu pasti masih banyak lah gitu. Oke, okay, ternyata si nya ada di atas ya teman-teman. Kita santui dulu aja. Ini satu lagi, satu lagi, ayo. Ini satu lagi. Oke, okay, mantep langsung pakai si ubi jalar. Oke, okay, langsung tambahin lagi, bikin sampai dua line ya, teman-teman. Eh, udah muncul lagi yang bagian bawah ini, mah gawat atuh. Waduh, Pakain satu dulu aja. Ini yang penting, ini si para jamur masuk-masuk dulu aja semuanya. Oke, okay, cepet jamur, jamur matahari ini cukup ya, sama si gratisan ini juga. Eh, cuman satu. Ya, cuman satu doang. Lang greget. Ya, ya udahlah apa-apa ya, teman-teman. Nih lumayan sih. Jangan lupa pakai si ubi jalar. Tambahin lagi. Oke. Okay. Jangan dulu ngeluarin semuanya karena nanti repot zombinya pada keluar. Kalau misalkan kalian apa? Ngeluarin semua penyerangnya nanti malah keluar semua oke udah semuanya udah dua lain udah masuk sekarang bagian si gratisan si bagian gratisan ini maju seperti biasa eh ini ya ada kuburan lagi udah nggak apa apa oke kita mulai kita mulai pakai pasang di sini yang kecil kecil si gratisan kita mulai ya malah ke situ lagi salah ya udahlah nggak apa apa Oke, okay, mulai jamur gede. Kita mulai masuk-masukin yang kecil-kecil dulu yang gratisan. Jangan lupa ini ngalangin makan aja lah. Oke okay, ya, teman-teman. Nih, nah kalau misalkan kita udah bikin dua lain gini, kita udah tenang ya matahari di sini. Nah, ini ada yang si ini yang si Rakbi. Rakbi pakai ini aja jamur, jamur. Jadi, jadi di pihak kita jadi balik lagi, ya teman-teman. Gitu ya. Oke, kita langsung aja di sini untuk jajaran jamur gede di paling belakang. Ini yang paling korbaners. Di sini yang paling korban ditumbalin. Oke. Jangan lupa kita makan para kuburannya. Ini sayangnya cuman satu. Ini cuma satu gelombang ya. Ya nah, nggak apa, apa lah Nah bagusnya di sini ya ini deh, ya ini bakalan mati deh, Oke ini, ini deh. Oke langsung lanjut, di sini jajaran si jamur gede, jangan lupa si jamur gede langsung di ini aja. Oke di sini udah pada gede ya, jamur matahari kita udah pada gede. Jangan lupa disin jajarannya si jamur gede Jangan lupa dimakan juga si kuburan Ya teman-teman Oke langsung maju aja deh semua Wow Oke kita ganti ini jadi jamur gede Jangan lupa si kentang ini Si kentang kecil Mulai maju Yang kecil-kecil masuk Oke kita mulai jadiin gede semua Oke mantep Ya ini yang terakhir ya teman-teman Satu gelombang terakhir Ini paling gampang Oke Pasti di sini ada si Rakbi ya teman-teman Dan kuburan pada keluar semua Oke deh Si Rakbi kita balikin lagi aja Oke para kuburan Kita makan aja Yang ini ganti sama jamur yang gede Oke ya teman-teman ini cukup ya, tambahin lagi aja deh. Di sini buat jamur yang gede lagi, jamur gedenya jadi tiga. Oke okay, ya, mantap Oke okay, ini gampang ya teman-teman. Oke okay, kita dapet si jamur penembak jarak jauh, tapi kalau dideketin dia ketakutan teman-teman. Ya, yeah. long range. Oke, okay. langsung lanjut ke yang ketujuh. Nah ini nih yang paling bagus itu nih si S ya S malam-malam buat menghentikan waktu kalau nggak salah ini cuma dua gelombang deh oke okay. seperti biasa seperti yang tadi dan masih ada ini ya masih ada si rugby eh ini jangan nggak usah nggak terlalu kepake sih sebenarnya cuma nembak seperti biasa nih sama kayak si ini si cang ijo sama kayak si cang ijo eh salah itu lagi nah ini yang paling kepake aja. Oke, okay, kuburannya banyak, teman-teman. Oke, okay, langsung lanjut. Seperti biasa kita bikin dua line lagi ya. Oke, okay, kita santui aja ya, teman-teman. Seperti biasa kita bikin dua line. Sebenarnya kebanyakan pemain PvZ ini ini ya, cuman satu line, bikinnya cuman satu line. Tapi kalau misalkan untuk sensei di sini pakai dua lain karena lebih aman sih kalau menurut sensei. Asal kita tahu strategi dan tekniknya aja. Oke, okay, di sini ada dua gelombang ya, teman-teman. Dua gelombang serangan. Oke, okay, ini belum, ini lagi memang agak lambat kalau malam. Oke, okay, di bawah udah ada aja ini. Yang udah pakai si jamur kecil. Oke langsung seperti biasa Gampang kok Mungkin kalau misalkan kalian punya tips Yang strateginya beda gitu ya teman-teman Silahkan di kolom komentar aja ya Jangan lupa dukungannya untuk di subscribe Kalau ini ya buat nemenin bobo kalian lah Kalau misalkan main, main versus zombie ini teman-teman Oke okay, di bawah masih ada di sini pakai si ubi jalar aja maksudnya biar nggak banyak ini zombinya pada keluar gitu teman-teman kita santuy aja oke okay, tinggal satu lagi oh di sini udah ini ya udah pada ini oke okay. di sini udah mulai oke okay, mantep di sini udah harus pakai ini aja oke okay. Produksi matahari kita udah mulai ini ya, udah mulai banyak dan tinggi di sini. Oke, kita makan aja nih. Ini halangin sebenarnya nih. Oke. Ini pasti dimakan ya, udah makan ini. Nah gitu. Oke, mantep. Di atas masih ada. Ini kita makan makanin dulu aja, ini yang kuburan. Soalnya repot juga teman-teman. Ini jangan lupa, ini si gratisan. Jangan lupa langsung yang gede-gedenya jajaran paling gede. Kita langsung maju aja ya teman-teman. Oke, di sini kita makanin dulu aja deh. Soalnya rempong juga. Kalau banyak kuburan, tuh oke. Okay, mana lagi oke, okay. kita makan dengan kuburan ini. Pada makanin dulu aja biar gelombangnya gitu, nggak terlalu repot juga, teman-teman. Kalau misalkan banyak kuburan, nanti banyak zombinya juga gitu yang keluar. Oh, di atas ini butuh bantuan nih. Oh, jangan dulu harus pakai ini ya. Pasti dimakan. Oke. Okay. Cukuplah segitu. Si gratisan mah apa-apa mati juga. Ditumbalin. Oke, okay, ini kita mulai gedein si jamur gede. Jangan lupa makan ini semua kuburannya, teman-teman. Oke, okay, langsung aja di sini mulai maju ya. Yang jamur-jamur kecil majuin aja ya teman-teman. Dan jangan lupa kita makanin semua kuburan-kuburannya. Di sini mulai gede-gedein juga buat si jamurnya ya. Jangan lupa si gratisan maju aja. Di sini kita makan. Oke. Nah, kita makan aja semua deh. Ini Kita makan semua. Oh, lupa kan si Kentang gak kepake sini deh. Oke, okay, makan lagi. Oh, ini di sini yang sepi ini biar maju aja. Ini aja gak apa-apa, kemakan juga. Kalau itu ini baru gelombang pertama, masih gampang ya, teman-teman. Ini jangan lupa si jamur gede mulai membesar. Oke, okay. makan dulu biar nggak ada kuburan ya teman-teman. Lempong kalau ada kuburan. Oh di atas. Oke. Okay. Nah kuburannya abis mantap. Mantap ya teman-teman. <tuh> Jadi tenang kalau nggak ada kuburan. Oke okay, yang kecil-kecil maju. Kita mulai ini ya, mulai iniin jamurnya yang gede-gede mulai maju di sini. Oke, okay, yang gede-gede. Oke, okay, kita terus kita lanjut aja ya. Di sini. Oke, okay, produksi matahari kita udah mulai tinggi. Di sini kita juga bisa ngegedein semua sih jamur-jamur kecil ya. Dan jangan lupa di sini barisan si kentang kecil apa-apa kalau kentang kecil dikorbanin memang harus dikorbanin Oke okay, oke okay, oke okay, oke okay, oke okay. sate sate sate langsung-langsung kita ambil semua area jangan lupa diambil semua areanya ya karena produksi jamur kita udah kebanyakan ini harusnya tiga gelombang aja sih biar lebih seru gitu Ya Tentang dada, nggak apa-apa lah. Banyak matahari ini beda, sultan. Ceki jrot, nah ini dilindungi dulu deh. Wos, banyakkan di sini. Oke, okay. di sini juga jangan lupa kita ambil semua area, ya, teman-teman. Wah, areanya langsung dikuasai oleh para jamoners. Jadiin jamur crispy semua. Iya, iya, iya, iya. Nah, gini nih, kalau misalkan dari awalnya kita santoi gitu. Kalau main ini, mah santoi aja ya, nggak usah grogi gitu atau takut gimana gitu. Nah. Atun zombie gitu loh. Secara. Ah, ini nih ganti dulu nah si kentang, oke makin banyak makin gede, ini yang pala kecil kecil, yang cibi cibi, mah ganti udah, wis mantep jiwa, ini ya, ini tinggal satu lagi nih, Diiniin wis udah dua gelombang kedua ya, sayang banget kan, sayang banget, yo wes deh, rapopo lah, ah oh, ada si ini pasti dia ngerobos, Udah ambil, dah gitulah makan. Luwes makan temen temannya kalian. Oke okay, teman-teman, udah semua area ini nggak keambil ya, udahlah nggak apa-apa. Nah ini nih teknik strategi freezer ya buat menghentikan waktu zombie. Oke okay, ya di sini bisa ngediemin si para zombie dan di sini ada ya si penari nah ini nih ada zombie yang bisa nari ngeluarin para ininya ya oke langsung oh ini nggak usah ini nggak ada si ininya ya pi ini ya oke oke mana lagi ya nah, ini dulu sip kita langsung lanjut. di sini ada berapa kuburan? Ini ada tujuh, ya. Tujuh kuburan. Oke, okay. bikin dua lain seperti biasa, ya, teman-teman. Tetel, tetel, tetel, tetel santuy, tuy, ke tuy, ketui, ketui. Kita santuy aja, ya. Cuman satu gelombang. Ya cuman satu gelombang kurang greget ya Satu gelombang Oke okay. ah ini dulu aja lah Para jamu harus dulu aja lah Satu lagi ayolah Ayolah ayolah Oke okay. Sip Oke okay. Mana lagi ini mana lagi Ini sebenarnya fungsinya buat apa sih? CS si ini ya buat menghentikan si zombie, ya teman-teman. Kayak buat menghentikan waktu gitu deh. Pokoknya sangat berguna. Jadi, bergunanya gimana? Kalau misalkan kita ini ya didiemin pada zombinya, nah nanti produksi matahari kita biar dibanyakin gitu loh. Jadi, kalau banyak yang penting, ini kita fokus di belakang nih ya yang matahari biar produksinya agak tinggian gitu teman-teman. Oke, okay. para jamur kecil udah mulai ini ya. Produksinya. Nah jangan lupa banyakin makan es ini ya. Ada sih jamur es, jamur pendingin ya teman-teman. Oke okay, di sini jajarannya di ini dulu sama yang kecil-kecil. Nah, ini ya. Fungsinya si jamur. Nih, nanti kita pakai ya. Biar ini ya, biar jalannya pada lambat semua. Jadi kita produksi si matahari lebih tinggi gitu loh, teman-teman. Oke, kita lihat di sini udah kena jarak ya. Mulai masuk kena jarak si ini si kecil. Oke, langsung nih makan. Cerut. Oke. Oke, okay. nah kita banyakin itu aja ya. ngituin SCS sebenarnya cuman ha sayangnya itu lama ya. Ya udahlah, nggak apa-apa ya, teman-teman. Oke, okay. biar makan dulu aja. Kita tambahin yang gede nih si jamurnya ini. Nah, ini dia nih, langsung keluar para prajuritnya. Oke, okay. oh, produksi matahari kita udah tinggi kok. Sebenarnya ini fungsinya buat si ini juga sih. Wow, di atas keserang. Wah, yang di atas keserang, teman-teman. Nah, kita kalah. Wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, Nah, ini fungsinya. Oke, okay. kita keserang loh, udah keserang. Waduh, udah masuk. Nah, ini bahayanya si zombie ini. Oke, okay. di sini gak terduga ya, tidak terduga penyerangannya. Ya udahlah, nggak apa-apa. Tadi tadinya mau fokus ini makanin makanin kuburan dulu, temen-temen. Dan ternyata gagal gitu loh. Ya udahlah, udah mulai maju aja yang para yang gratisan. Ya, ini udah bakalan mati dong. Ya, udahlah. Ya, apa-apa. Oke, okay. teman-teman kita ini yang gratisan, jangan lupa. Wah, dimakan, wah, dimakan, wah, dimakan, dah, dimakan, dah. Oke, okay, langsung semua jamur gede mulai maju, jamur kecil pada maju. Semuanya kita maju-majuin, dah teman-teman, nah ini dah. ini sebenarnya paling nggak enak tuh kalau banyak kuburan gini nih, nggak enak banget, teman-teman. cuman sayangnya di sini cuma satu gelombang gitu loh. ya udah lah, nggak apa apa lah ini jamur gede di atas kagak ada lagi. ya ayo jamur gede cepatlah kamu tumbuh. oke, di sini langsung. Oh, langsung keluar, jerot! Kita diamkan semuanya sekalian, makan-makan ini. Kita produksi makin banyak, ya, teman-teman. Langsung, ayolah, serang semua, hidupkan semua. Kita makan semua ininya. Oke, oke, oke. Slotnya masih segini, ya. wes lah, nggak apa-apa lah penting ini kuburan kita makan dulu ya. Ya, semua area nggak dapat cuma satu gelombang sih. Sayang banget ya, teman-teman. Enggak apa-apalah. Oke, di sini kita dapat si bom nuklir. Buat meledakin. Ya, teman-teman. Tuh destroyer jaya area menghancurkan area besar. Oke, langsung ke level 9, cekit jrot aja langsung. oke okay. seperti biasa nggak ada ini ya jamur jamur parah jam eh nggak usah pakai ini juga kali Ini kayaknya bakalan gede ya pakai ini nggak usah lah janganlah nggak usah juga lah ini cuman meledak doang Buh banyak ininya gila parah kayaknya ini dapat dua gelombang atau tiga gelombang nih Ya, mudah-mudahan enggak lah, enggak gelombang-gelombangan lah. Tapi yang paling greget tuh, kalau misalkan mainnya survival, teman-teman, Bu mau berapa lain juga itu. Ya, sampai ini gitu, cucurit cucur. Jangan lupa pakai si ubi jalar. Ubi jalar selalu menunggu, mana ubi jalar? Ah, oh, dia masih mati. Ya, jamur kelamaan mur, mur. Ayo Mur, kita bikin dua mur. Jamur Panon Poé. Panon poe. Oke, jamur Panon Poé, ayo jamur Panon Poé. Cepat menghasilkan dan di sini ada si teman si Jombai. Iya, Jombai, para Jombai persilahkan masuk ke area. Oke okay, deh, ayo meledak dulu. Crot. Oke, okay. masuk. Jombai takobai kobai dua gelombang. Kita dapat dua gelombang. Mau berapa gelombang pun bolehlah. Ayo, mana lagi oh paling bawah ya? Di bawah ternyata teman-teman. Di bawah bawah. Oke okay, deh, kita langsung Langsung aja, berarti ini kalau misalkan ada si Yihi itu tuh siang dancer. Oke, okay. kita mulai pembabadannya langsung. Para jamur besar mulai bertugas, ya, teman-teman. Oke. Okay. Para jamur besar Kamu harus bertugas sekarang Ini jamur-jamur panon poe Eh pada, pada muncul lah Ayo Kita banyakin si jamur gede aja lah Ayo jamur para gede Jamur gendut Ini yang gendut Pada gendut-gendut tekedut tedut Ini nih ngalangin aja nih kuburan Makan pan Panbae lah Oke, okay, oke. Okay. mana yang gratisan tadi? Oh, ini belum. Belum jadi. Oke, okay, gratisan. Silahkan dimakan. Kasihanlah, Malah ikut tumbal. Ya, selara popo lah. Oke. di sini kita pakai jamur-jamur gede. Oh, ini jamur gratis. Maju. Aduh, waduh, waduh, waduh, waduh. Lambat ya teman-teman kalau dikeluarin pasti keluar sihi si Oh ini jangan lupa dimakan nih kuburan ngalangin maju udah jamur kecil ceki jerot dah tadi sono jamur gede mulai melaju Oke jamur gede cepat kamu terproduksi lah Oke, okay, kita mulai makan-makan. Dapat koin cuman 10 perak. Waduh, pismin. Oke. Okay. Oke okay lah. Oke, okay, mana lagi? Mana lagi? Mana lagi? Kalau keluar si ini, ternyata keluar si Yihi kadang-kadang ya. Gimana lah? Trot. Langsung masuk. Lombang pertama belum masuk ya teman-teman. di sini kita makan. mumpung belum masuk kita makan makan dulu. ambilin yang gede semua pada produksi. oke mantep jiwa. langsung aja kita makan makanin aja di belakang. oke oke kamu naik pangkat jamur kecil kamu jadi jamur gendut. langsung cek izlot. Datang si Yihi Mana si Yihi Mana Yihi Mana Wah wow, Banyak Banyak zombie Para zombie zombie Silahkan makan es ini Cret Oke okay. Ini Jajaran depan Jamur gede Silahkan Berbaris para jamur gede Jamur kecil maaf ma maaf kamu akan menjadi tumbal. Waduh oh, tumbalers, kami ditumbalin. Ya yes, weslah rapopo. Oh ini jangan lupa kuburan dimakan kan? Lupa kan kuburan belum pada dimakan. Kebanyakan jamur rapopo lah. Wes. Oh ini si ini maju aja deh. Nah gitu. Oke okay, kamu maju. Mantap jiwa. Oh, ini butuh bantuan. Kamu oh, harus jadi gendut. Oh, jadi gendut langsung. Wah, wah, wah. Wes, wes, wes. <tuh, <tuh> langsung mengeluarkan. Ya, salah banget kan? Harusnya harus keluar semua prajuritnya dulu, men. Oke okay, deh. Makan kuburan semuanya jamur gede oke okay, udah mulai berubah yang kecil pada gendut Wah simpan aja paling depan Nah jamur kecil biar inilah biar kerget mana jamur kecil maju jamur kecil kamu adalah tumbal Wah, Oh ini di sini satu ternyata masih ada Si sih keluar lagi Toko pola mana ini? S mana? S oke, okay, s jepret. Oke, okay, langsung ini jreet yang gede-gede juga mulai maju ke barisan depan. Bung mana ini? Oh, ini. Nah, gitu. Maju, kita ambil semua area, ambil semua area. Ambil semua areanya, men. Bu, mana ini? Nah, langsung yang gede maju. Oke, okay, oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Yang kecil, maju mana? Yang kecil? Oh, di sini belum ada. Wah, mati sama si Yihy. Yo yo yo yo yo, udahlah. Gak apa-apa lah, ya. wes kalian makan dulu lah di situ. Oke, okay. silahkan melaju, sini majulah. Baik, ini yang kecil jadi genot, nah jadi genot. Oke okay, mantap, apalagi oke okay, keluar lagi yihi. Oh, produksi kita udah kebanyakan ini ya. Mana lagi ini si kentang kentang kecil. Oke. Okay. Mantap, ini jajaran kita jamur mulai maju. Eh, okay. ini udah yang gelombang kedua yang terakhir, dan kita masih memproduksi banyak. Kita ambil semua area biar gereget sekalian, ya teman-teman. Wah, ini butuh bantuan nih, jamur gede keluar. Oke, okay, kita dapat surat dari para zombie. Oke, okay. nanti di subtitle Indonesia ya, teman-teman biar paham juga di sini. Dan di kita langsung ke yang ke-10, langsung aja ya, teman-teman, dapat daun talas. Wis, kuburannya banyak. Caki jerot Santuy seperti biasa teman-teman. Banyak sekali para zombie. Oke di sini ada pemakan kuburan. Kita masuk makan kuburan. Langsung di sini penembak. Penembak pun muncul di sini ada si tukang es. Tukang es. Ada si pembuat pusing. Apalagi oh ini dia si kecil kecil cabai rawit. Mulai melaju. Oke, ini untuk jajaran para penembak jauh, ya, teman-teman. Oke, mana lagi? Ayo, oke, mana lagi? Ini bantuin, kasihan banget kalau sampai mati gitu, loh. Oke, di sini nggak ada ini lagi ya yang, yang makan ini. Nah, gitu, para genduters di sini aja, eh. Kato, banyak nyamuk di sini. Nggak ada ininya, nggak ada temennya. Oh, di bawah, nggak ada ininya di bawah. Oh, isip mantap. Uh, ini ada si bom nuklir. man santuy dulu aja ya, teman-teman. Ada mana lagi? Uh. Ini udah kebanyakan, ya. Sayang banget, nah, ini aja lah. Pakai bread langsung meledak. Ini udah kebanyakan, kita ini udah overload. bu, bu, bu, bu, bu. Mana lagi, ayo, mana lagi, mana lagi. Oke, okay. penyerang pun penyerang penembak udah mulai keluar lagi yang di ini masuk ke depan yang ini waduh sayang banget nih kalau misalnya diinuin ledakan mana lagi oh ini bagus si gendut mana lagi ayolah ayolah eh para para zombie mana para zombie ya ini mah masa diledakin lagi sih ya wes lah ledakin lagi, mana lagi, mana lagi Aduh ini udah kebanyakan nih Kebanyakan es Wah ledakin dah nah, Ayo sini maju semualah Cepat keluar semua, cepat, cepat, cepat Oke oh, okay. penyerang jarak jauh Sudah mulai masuk semuanya udah mulai mendekati Oke, kita pakai es. Ini butuh ini nih yang makan ini, yang makan kuburan. Udah kebanyakan yang using si tukang es sama meledak. Nah, ini yang paling kepake untuk sekarang ini dulu yang butuh, paling butuh ya teman-teman. Waduh sayang banget dah Yaudah pakailah Ini yang ledak, ya Sayang banget Ini ada yang pushing Jangan dulu Nah ini yang pushing simpen aja disini Ayo mana lagi keluar Ayolah Butuh penyerang nih Aduh, eh semua. Oi, kamaran teh? Waduh, mana lagi dong? Ayolah, sini. Oh, ini yang pakai pagar semua udah keluar. Para pusingers. Tapi sebelum itu kita bekukan. Nah, biar cepat ledakin aja lah. Dar, langsung Isdetun Hasanah. Eh, salah-salah alamat. Eh, salah alamat. Eh, salah alamat. Eh, makan dulu jamur nikmat. Eh, langsung kembali ke alamnya. Oke, okay. wah, wow, ada ini yang ngomong tidak? Ada yang salah alamat? Oke, okay, yang salah alamat. Iya, bagus sekali. Oke, okay, yang salah alamat datang lagi. Wow, wow, wow, wow, wow, wow! Ah, ledakin aja lah, Brad. Is dead langsung. Ayo, mana lagi, mana lagi, mana lagi? Udah kebanyakan ini. Udah kebanyakan, bos. Udah kebanyakan, bos. Yang pusing ini nih. Yang pusing, udah kebanyakan, bos. Oke, okay, yang pakai pintu itu Nah, bekuin Ya, terlalu santai ini Oke, okay. come on, come on Semua keluar Oke, okay, kita ledakin aja lah biar cepet Blades mantap uh, si yihi datang Yihi, langsung keluar Drop, kita bekuin Oke, okay. penembak mulai maju. Nah, gitu, banyakin penembak. Oh, sekarang mana kuburan? Oh, ini wow! Di bawah ada, harus ada yang salah alamat nih, salah alamat bang. wis wis mantap <laughs> aduh salah alamat bos makan dulu ini bos ayo bos langsung makan semua oke okay. wah ini ganti nih sama yang gendut oke okay, mantap Jangan lupa kuburan pada dimakan lupa, kan Jangan sampai pas gelombang gua kita kesusahan gitu teman-teman. Oke okay, oke. Okay. Kita masih berjuang di sini. Oke ya ini kembali. Oke okay, di sini finalnya teman-teman dan kita masih banyak loh. Wes lah, harapopo. Ayo sini, ayo sini, semuanya, ayo Oke, okay, semua sudah muncul Dan kita ledakan semua bersama-sama Upgrade langsung, is dead ternyata Hahaha aduh aduh aduh Mana lagi, mana lagi, ayo Eh, ya, cuma ini doang ya nggak ada lagi ini masih banyak nih kartunya nih Oke, okay, teman-teman Ternyata kita udah sampai selesai, sampai yang malam sampai 10 langsung. Dan nanti kita lanjut ke pool ya, yang apa yang bagian belakang ya, teman-teman. Oke, mungkin sampai sini dulu aja ya, teman-teman. Jangan lupa subscribe, like, dan share tadi part ketiga ya, teman-teman. Nanti berarti di part keempat, 1 sampai 5 ya, teman-teman.